It's so bad. It's so bad. And the theme is master. It's a weight arsenal. Let's destroy the meat until final. Shagun! What they do? What they vista, baby. The manada baya! This is what I say. RAAA! HAHAHAHAHAHA! RAAA! Gua, gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo what's up, guys Balik lagi dengan gua Adi di channel si Sutups Oke pada kesempatan kali ini Gue mau share beberapa bug dan misteri yang sedang viral nih cuy Serta belum ada penjelasannya gitu kan Oke kita langsung saja masuk ke bug atau misteri yang pertama di game Free Fire nih cuy Nah, untuk bug yang ke satu ini ada di map Bermuda, ya. Tepatnya di daerah CBR, cuy. Jadi, ini dia bugnya, cuy. Itu ada bagian yang transparan atau bolong, kan? Ya, gitulah, cuy. Di pojok dari kontainer ini, waduh, btw, ini aku dapat dari seseorang yang DM gue, gitu kan, di Instagram, gitu kan, cuy. Lanjut yang kedua ini tempatnya itu ada di jembatan deket Bima Sakti nih cuy masih samalah tentang sesuatu yang transparan gitu kan lihat di pojok dari zipline ini cuy kita bisa lihat ke langit atau lihat musuh dong waduh kok ada gitu kan yang nemuin hal-hal yang kayak gini gitu kan eh ada mobil dateng cuy hmm, kasihan anjay <Gusuk> Ngedep lah. Oke lanjut Yang ketiga Ada bug di daerah sentosa nih cuy Jadi di jembatan ini ada bug pada bagian sini cuy Nah jadi kalau kalian naik atau berada di atas semen Ya semen inilah Itu nembus cuy <Gusuk> dan kalian bisa ngepron juga di sini. waduh bisa dibuat camper atau ngendok buat cepat ke master nih cuy khususnya player-player yang gitu kan yang keempat kali ini ada bug di daerah ring 6 nih cuy jadi bug yang ada di sini itu adalah batu yang melayang gitu cuy waduh dodoh kok batu yang melayang ini kok mirip yang di Arab Sono ya, waduh, ada-ada aja ya, keren sih keren, tapi Anfaedah juga ya, yang nemuin bak ini, sangatlah, wow, yang kelima ada bak di sekitaran jalan menuju ke Captain nih cuy jadi ada rumput yang tumbuh lurus atau dipotong gitu kan yang memotong jalan ke arah captain ini cuy tolong gitu kan cuy apa Garena sengaja buat ini mirip kayak garis start gitu ya um, boleh dicoba nih ayolah 3 2 1 jadi jongkok ya kan siap mulai ayo sur waduh si Mansur mah lemot jalannya tolong gitu kan yang keenam ada bug dan misteri di pulau tunggu cuy ada pohon misteri ini cuy pohon yang bisa nyelip ke tengah-tengah pagar besi gitu kan kok bisa gitu loh pertanyaannya itu loh yang kedua ada di rumput bergoyang ini cuy, waduh rumput bergoyang dong coba kalian kesini ya, terus jalan secara jongkok gitu kan, jongkok terus jalan melewati rerumputan ini cuy gak tahu kenapa saat melewati atau ada diantara rumput ini gitu kan, kita tuh jadi nge-freeze banget gitu ngelek um, Pokoknya patah-patah cuy Tapi kalau kita keluar ya nggak ada apa-apa Ya nggak terjadi apa-apa gitu kan Yang aneh cuman di rumput ini aja sih Kok bisa gitu kan Selanjutnya ada beberapa ID atau akun yang aneh nih cuy Nggak logis dan keren gitu Yang banyak dari kalian belum tahu hal ini cuy yang pertama ada akun dengan ID 66898429 Jadi nicknamenya itu Kalau kita lihat Aduh Ada yang invite pula ini Bentarlah cuy Gue lagi ngecek ID atau akun-akun yang spesial nih Tolong gitu kan Lihat badgen Banyak-banyak kanjir, Masih level 1 Apa apa nih lagnya nol dan enggak pernah main juga aneh banget gitu kan logikanya cuy logikanya cuy kalau kita nyelesain misi elite pas gitu kan pasti kita bakalan main juga ya kan wah ini mah fix nih udah sih cheater atau hacker nih cuy kalau kayak gini ya kan kedua ada akun dengan ID 18340524 nickname-nya itu pobeb55 lah itu cuy kalau kita coba lihat profilnya gitu kan itu kosong cuy error atau nggak ada profilnya gitu apa ini akun apa ini cuy tolong jelaskan gitu kan yang ketiga ada akun dengan ID cantik yaitu angka 1 sampai 8 kali cuy ya cantik sih cantik kali ini ID anjir emang mudah dihafalin gitu kan anak TK pun bisa hafalin ID ini anjir ada juga akun dengan ID cantik lainnya cuy seperti uh, angka satu sampai tujuh kali terus ditambah 8 cuy terus ada juga angka satu sampai tujuh kali terus ditambah angka sembilan ini kok bisa gitu ya kan apa pesen dulu gitu kan di Garena untuk buatin ID secantik ini gitu ada-ada aja ya cuy ah yang keempat ada akun dengan ID 87654321 cuy lihat nih udah ID nya cantik kali aneh pula akunnya nih nick nya itu 73 Trin dan akun ini nggak pernah dimainin tapi kok udah level 5 gitu ini level 5 nya itu dapat dari mana gitu kan kok bisa naik gitu loh kalau nggak main sama sekali Waduh emang aneh ya ada juga akun dengan ID kebalikannya cuy ID akun barusan kan um, dari angka 8 sampai1 kan tapi akun yang ini tuh nggak ada yang aneh cuy cuma id-nya aja gitu kan terlalu cantik dan siapa yang nyangka kalau ada player atau akun dengan ID secantik ini gitu kan Wah yang kelima ada akun dengan ID sepuluh Dengan nickname bahasa Thailand-Thailand gitu cuy Dan lagi-lagi profilnya nggak bisa dibuka cuy Atau dilihat cuy Waduh Aneh seaneh-anehnya gitu kan Tolong Yang keenam ada akun dengan ID 10.222 cuy Coba kita lihat sajalah Akun dengan nickname sewunup ini cuy, wah gila sih. Akun baru main empat kali, nggak boyah lagi gitu kan? Tapi levelnya 75 Waduh, mungkin dia pakai cheat buat naikin level kali ya cuy? Nggak tahu lagi dah aku, nggak tahu lagi. Yang ketujuh ada akun dengan ID tiga dua enam Hal yang aneh pada akun ini adalah pada jumlah badgennya cuy Bisa unik dan cantik gitu ya Waduh kok bisa gitu kan Cuk, Gak logis, gak logis, gak logis Yang ke-8 ada akun dengan ID 1512915236 Coba kita lihat ya anjir badganya cuy 10.000 nggak tuh dan kemarin pada bulan 2 tanggal 20 dia tuh dapet sekartitan cuy padahal nggak ada event sekartitan dong wah btw eniknya itu kwaipo cuy Nggak pernah main tapi akunnya level 60 waduh sih Aneh emang ini akun, aneh gitu kan Tolong, gak rena, tolong Yang ke sembilan ada akun dengan ID 871199671 Coba kita periksa ya Waduh, duh do, dodoh Badgunnya 90 ribu lebih nggak tuh Level masih 9 masih sedikit juga matchnya ini apa coba cuy? Tolong jelaskan. Lagi-lagi tolong jelaskan gitu kan. Aku nggak ngerti cuy. Nggak kuat lihatnya gitu kan. Yang ke 10 ada akun dengan ID sepuluh dua satu tujuh Coba kita lihat ya. Seberapa anehkah akun ini? Um, pakai set bundle season dua. Tapi kok nggak ada Elite Pass Season 2-nya ya? Logikanya kan harus ada Elite Pass Season 2-nya juga cuy Ini kok bisa kayak gini gitu kan Nickname-nya pun aneh Masih level 3 pula gitu kan Ajaib nih akun Sumpah dah huh? Yang ke-11 ada akun paling spesial sedunia nih cuy Akun dengan ID 169 tiga tiga lima enam lima puluh dan kita lihat saudara-saudara waduh waduh level 100 enggak tuh padahal elite pasnya itu baru lima biji anjay artinya ini akun kan akun baru gitu kan akun Bang Mojil dan kawan kawannya aja main dari season 1 itu kan masih burik-buriknya gitu kan enggak level 100 juga tuh dan akun ini juga akun yang jarang dimainin cuy dan dia juga buka elite pas yang sekarang juga ya buat apa gitu kalau nggak dimainin gitu kan ini apa dia pakai cheat atau semacamnya gitu udah sih heran gua heran Oke, itu dia beberapa bug dan misteri-misteri yang sedang hangat atau viral di dunia Free Fire cuy. Komen pendapat kalian mengenai bug atau misteri tadi di kolom komentar di bawah ya. Oke, gua Adi SisuTubes cabut dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.